Jadi, banyak banget nih teman-teman yang nanyain, "Kenapa sih asal muasanya gimana sih? Kok bisa pindah ke Kanada? Ngapain di sana? Terus gimana caranya pindah ke Kanada?" Um, jadi, asal muasanya sih karena... Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, today I'm gonna talk about immigrate to Canada, uh, but today I'm gonna talk in Indonesia because I have a lot of Indonesian friends chatting and asking me uh, to, to speak in Indonesia specifically because uh, I think it will be easier for them to understand what I'm saying. But I will put the subtitle here so you can understand what I'm saying as well. Um, so, uh, jadi banyak banget nih teman-teman na yang nanyain kenapa sih asal muasalnya gimana sih kok bisa pindah ke Kanada, ngapain di sana, terus gimana caranya pindah ke Kanada. Um, jadi asal muasalnya sih karena Uh, ini kayak cita-cita waktu masa kecil kali ya jadi kalau misalnya lihat film tuh di luar negeri kok kayaknya asik banget ya uh, tinggal di luar negeri ya kan uh, keren gitu kan abis tuh uh, kayaknya tinggal di luar negeri tuh tinggal di negara maju ya kan abis tuh uh, landscape-nya bagus abis tuh uh, beautiful countries ya kan abis tuh Kelihatannya juga nggak ada korupsinya, abis itu juga ada saljunya, ya you toh know, Dibandingin di Indonesia yang panas banget gitu kan. Um, jadi waktu itu kayak aku kayak set my dream gitu. Jadi aku tuh waktu kecil jadi kayak cita-citanya pengen tinggalnya di luar negeri gitu kan. Uh, abis itu uh, moving forward, uh, kayak waktu itu juga nggak uh, pernah bener-bener sampai Uh, serius waktu udah gedenya kan uh, mau ke luar negeri tapi waktu aku sudah habis married sekitar beberapa bulan kemudian uh, all the sudden kita tuh kayak ngambil keputusan ayo moving ke luar negeri gitu kan jadi asal-masalnya sih Maunya pindah ke US gitu kan Cuman waktu itu kita tahu banget kalau ke US tuh agak susah gitu loh Mau secara imigrasi itu susah Mau dapat visa susah Mau dapat working permit atau study permit juga susah gitu kan Jadi kayaknya aduh gimana ya caranya ya gitu ya Jadi kita cari tahu Eh ternyata kalau di Kanada tuh uh, lebih gampang gitu kan Lebih gampang untuk imigratnya kan Habis itu kalau misalnya lewat jalur sekolah uh, Kalau misalnya salah satu suami atau istri sekolah Salah satunya lagi tuh bisa dapat working permit jadi itu benefit banget kalau misalnya kalian itu suami istri ya kan Nah jadi waktu itu akhirnya kita mutusin uh, kita keluar negerinya ke Kanada aja jadi aku yang sekolah duluan abis itu suami bekerja karena dia bisa dapat working permit secara legal nah persiapannya kalau mau ke Kanada itu uh, cukup cepat sih waktu tuh dari kita ambil keputusan sekitar Januari 2014 kan habis itu kita bener-bener sudah sampai di Kanada April 2014 jadi nggak lama-lama amat sih itu prosesnya dari apply sekolah apply visa terus nyampe sini gitu kan jadi selama persiapan itu kita juga sambil cari-cari tempat tinggal segala macem nah banyak sih kalau di sini memang agak susah kalau mau cari tempat tinggal generally speaking ya soalnya kalau misalnya cari tempat tinggal di sini tuh gimana ya Landlord tuh kayak rempong lah pokoknya gitu loh Jadi suka minta kayak background check, minta kadang ada juga yang minta cek satu tahun di depan ya kan minta status segala macem habis itu uh, ada juga nih waktu selama bantuin temen tuh juga temennya pas mau pindah sini uh, dimintain rekening bank ah uh, bukan rekening bank sih kayak cek ya cek selama setahun di depan ya kan tapi ketika mau buka Bank rekening bank di sini dimintain alamat. Nah, sedangkan nggak punya alamat juga kan, karena mau nge-apply tempat tinggal harus punya rekening gitu kan. Jadi kayak buat si malakama juga gitu. Jadi kayak nggak nggak jelas mau gimana gitu kan. Nah, tapi memang puji tuhan banget waktu kita mau pindah sini tuh uh, memang semuanya dilancarin gitu loh uh, jalannya tuh. Jadi kita tuh pas mau pindah sini, aku cari-cari di cracklist aja sih mestinya. Jadi kayak Uh, itu kayak listingan banyak listingan untuk orang jual beli segala macam kan uh, bisa juga kayak lewat kijiji segala macam nah waktu itu kebetulan aku lewat Craigslist aku kontak orang um, aku bilang aku mau ke sana tanggal segini gitu kan abis tuh tapi aku nggak mau bayar down payment biasanya orangnya di sini selalu minta down payment gitu loh nah kok ya kebetulan orang ini ya oke oke aja gitu. dia bilang kalau misalnya kamu pegang omongan kamu untuk datang sini tanggal segitu. Aku juga bakal pegang omongan aku untuk uh, keep ruangannya itu untuk kamu, gitu kan? Jadi, uh, ya udah gitu aja sih. Jadi, tanpa down payment segala macam gitu loh. Um, habis itu, udah nyampe di sini kan? Um, aku sekolah, gitu kan? Ceritanya jadi sekolahnya tuh ngambilnya pertama tuh ngambil english program dulu gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan kalau mau sekolah pasti harus pakai bahasa inggris gitu kan. Jadi terus habis itu dari inggris habis itu sekolah. Nah, inggrisnya itu uh, macam-macam itu tergantung dari programnya yang kamu mau ambil. Kalau misalnya kamu mau ambil diploma itu biasa inggrisnya agak lebih gampang. Habis itu kalau misalnya college uh, atau university itu juga beda lagi, terus programnya juga beda-beda lagi kan. Nah, kebetulan yang aku ambil waktu itu aku mau ngambilnya postgraduate graduate. Jadi Inggrisnya uh, agak lebih tinggi sedikit dibandingkan ngambil diploma tapi agak lebih rendah dibandingkan ngambil University gitu loh Nah Inggrisnya waktu tuh pas aku ngambil ngambilnya langsung di sekolahnya langsung Banyak juga sih yang nanyain kenapa kok ngambil Inggrisnya ambil Indonesia aja kan lebih murah Iya bener banget kalau ngambil Inggris di Indonesia memang lebih murah tapi Uh, memang setiap orang personal opinion ya beda-beda jadi kalau menurut aku karena sekolah di sini kalau Inggrisnya tuh lebih intensif jadi kalau misalnya di sini tuh waktu tuh pas yang aku ambil itu senin sampai jumat gitu loh dari pagi sampai malam udah dari pagi sampai malam habis tuh malamnya masih ada tugas lagi besoknya masih ada ujian lagi gitu loh jadi bener-bener digembleng banget loh uh, sekolah, sekolah Inggrisnya gitu kan um, kalau dibandingkan di Indonesia aku nggak tahu ya kalau nggak salah setahu aku sih seminggu paling dua kali ya uh, mungkin yang intensif pun juga ada yang mungkin seminggu lima kali uh, tapi mungkin per kali datang cuma dua jam nah sedangkan di sini itu bener-bener dari pagi sampai sore gitu loh, dengan topik yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda juga kan programnya untuk inggrisnya tuh jadi bener-bener gembleng banget hmm. nah terus dari inggrisnya sendiri itu Uh, setiap sekolah beda-beda, kalau yang di sekolah aku waktu tuh ada 8 level Nah, waktu mau ngambil Inggris, di dites dulu kamu masuknya level mana Nah, waktu aku masuknya level 7 dari 8 level Jadi cuma 2 level, itu 3 bulan Nah, habis itu selesai aku sekolah kan Sekolahnya tuh satu tahun aja yang aku ambil Biar nggak kelamaan gitu maksudnya um, Kalau satu tahun tuh di sini 2 semester 8 bulan Jadi nggak lama-lama amat sih Nah, kalau misalnya selama sambil kerja sambil sekolah juga bisa sambil kerja. Di sini dikasih work permit gitu loh, untuk student gitu kan. Tapi work permitnya itu terbatas 20 jam aja seminggu gitu kan. Nah, tapi kalau spouse kamu, uh, istri atau suami kamu bisa tetap dapat working permitnya full time jadi 40 jam gitu se minggu kan. Nah, waktu itu uh, saat kita datang sih minimum wage-nya itu 10,25 per jam nah kalau sekarang sih lumayan ya 14 dolar per jamnya gitu loh um, kalau misalnya let's say kalau kamu dapatnya yang minimum wage ya kalau misalnya bisa dapat 40 jam kerja uh, untuk spouse kamu tuh misalnya itu kalau aku calculate uh, sekitar 560 dolar per minggunya ya kan kalau misalnya sebulan berarti bisa dapat 2240 kalau misalnya dari kamunya Uh, misalnya kamu studennya kan itu kan cuma 20 jam 20 jam kalau sekarang 14 kali 20 itu 280 per minggu jadi misalnya sebulan bisa dapat dapet uh, 1120 kan nah lumayan sih jadinya um, jadi iya buat bisa bantu-bantu buat bayar rumah sekolah juga atau misalnya buat biaya hidup di sini kan um, Memang sih di sini biaya hidup sama uang sekolah nggak murah juga gitu loh. Uh, tapi lumayan membantu gitu. Ini ya kalau misalnya aku kalkulasi um, untuk misalnya spouse kamu dapat 40 jam working permit uh, full time sama kamu 20 jam kerja bisa dapat um, 3.360 per bulannya. Uh, tapi belum potong pajak ya tapi ya lumayan banget sih uh, bisa bantu-bantu untuk biaya hidup biaya, uh, untuk nama-nama uang sekolah juga kan uh, sekarang masih lumayan uh, minimum gajinya lumayan tinggi kalau misalnya dibandingkan dulu aku datang cuma cuman $10.25 lumayan tersep-sep sih guys um, anyway Mari kita bicarakan lagi uh, tentang biaya hidup dan lain-lainnya di video selanjutnya aja ya jadi kan waktu itu aku sekolah, karena aku sekolah, aku lulus, aku bisa dapat working permit. Nah, kalau di sini itu, working permit itu, jadi kalau misalnya kamu sekolahnya satu tahun, kamu dapat working permitnya satu tahun. Kalau kamu sekolahnya dua tahun, working permit kamu dapatnya tiga tahun. Jadi bukan dua tahun gitu loh. Nah, tapi kebetulan waktu itu memang aku sekolahnya cuma setahun. Maksudnya sih, supaya hemat ongkos gitu kan, hemat ongkos sekolah. Sekolahnya mahal di sini guys. Tapi karena aku sekolahnya cuma setahun, woking permit aku kan cuma dapat setahun. Nah, kalau kamu misalnya, misalnya single, memang lebih disarankan kamu tuh sekolahnya dua tahun. Jadi supaya kamu dapat working permitnya tiga tahun kan. Jadi punya waktu cukup gitu loh. Uh, kalau misalnya kamu tuh mau ngeplay PR atau permanent residence di sini. Nah, karena di sini permen residence itu kamu uh, kan berdasarkan poin-poin skor-skornya. Nah, itu salah satunya yang tinggi itu selain English skill juga Canadian working experience alias uh, pengalaman kerja di Kanada ya kan. Nah, jadi kalau di sini itu pengalaman kerja yang dinilai itu minimum setahun di sini tuh baru nilai kamu agak lumayan untuk apply PR. Nah, kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja 2 tahun agak lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, tapi karena di sini tuh cari kerja kan juga nggak gampang guys. Nah kalau misalnya kamu tuh punya working permitnya setahun, memang kebanyakan sih nggak cukup gitu loh waktunya. Karena dari cari kerjanya aja sudah berapa bulan gitu kan. Memang kebanyakan sih teman-teman aku tuh yang cuman dapat working permit setahun nggak bisa dapat kerja di sini. Jadi eh, kebanyakan dari mereka pulang gitu gitulah ke negaranya masing-masing. Nah puji Tuhannya waktu itu aku sih dapat kerja lumayan cepet. Tapi eh, At some point, kayaknya memang aku butuh perpanjangan waktu satu atau dua bulan lagi lah waktu tuh kurang, kurang lebih. Jadi, waktu itu aku sekitar kerjanya sekitar 10 bulan. Eh, aku kurang sebulan lagi loh, ngumpetin aku mau habis. Nah, sedangkan mau ngapain PR kan nggak bisa gitu kan? Karena poin aku kurang cukup kan waktu tuh. Jadi akhirnya aku akalin suami aku, aku suruh sekolah lagi gitu loh. Jadi, kalau misalnya suami aku sekolah. Uh, aku dapat vaksin permit lagi kan, uh, jadi perpanjangan kan karena kayak uh, kayak yang tadi kayak waktu di awal lagi uh, aku sekolah dia yang dapat vaksin permit, jadi sekarang dia yang sekolah aku yang dapat vaksin permit gitu loh. Nah tinggal dibalik aja sih. Nah jadi waktu itu dia sekolah satu tahun aku dapat waktu permit setahun. Kalau misalnya dia Lulus sekolah dapat working permit setahun lagi, aku dapat working permit setahun lagi, jadi totalnya tiga tahun juga gitu loh. Cuman memang karena waktu itu aku cuma butuh perpanjangan waktu cuma sebulan dua bulan, akhirnya waktu selama dia sekolah aku sudah bisa ngeplay uh, permainan residen gitu loh. Nah, nah bagian yang paling menarik nih. Uh, banyak yang nanyain juga gimana sih caranya ngapply pr pemainan presiden di Kanada ini. Nah jalurnya di sini banyak banget karena memang government di sini support banget untuk uh, imigran ya. Um, jadi ada yang namanya express entry. Abis itu uh, ada juga yang self employed atau bisnis. kalau misalnya kalau mau buka bisnis di sini, kamu bisa ngapply visa bisnis. Um, abis itu ada juga yang namanya family sponsorship. Nah tapi family sponsorship itu biasanya sih Uh, dari orang tua yang misalnya sponsor anaknya atau anaknya yang sponsor orang tuanya uh, aku gak pernah denger sih kalau misalnya kamu sponsorin sibling itu biasanya sih gak bisa atau saudara tuh gak bisa uh, it, kalau misalnya kamu punya saudara yang ada di Kanada memang kamu bisa dapat poin khusus di situ tapi poinnya gak tinggi-tinggi amat aku kurang tahu berapa, kalau gak salah sekitar 5 atau 10 poin gitu kan dari beratus-ratus poin yang kamu butuhkan untuk eligible apply Nah, ada juga yang namanya jalurnya PSW, itu PSW itu Personal Support Worker Nah, itu sih biasanya ada sekolahnya sendiri, itu seperti jagain orang tua atau jagain disable people ya Jadi orang yang cacat gitu kan, di uh, biasanya abis itu dari bosnya itu yang sponsorin Nah, tapi lebih detailnya lagi aku kurang jelas juga gimana karena aku nggak lewat jalur itu um, Terus uh, ada juga yang namanya jalur refugee nah, Refuji itu kalau aku sih nggak saranin ya guys soalnya kan refugee itu biasanya jelek-jelekin negara gitu kan jadi jelek-jelekin Indonesia gitu jadi kalau aku sih nggak nggak saranin banget kita harus cinta Indonesia Uh, balik lagi yang tadi aku sebutin, express entry. Nah, express entry itu ada dua macam. Nah, itu yang satunya CEC, itu Canadian Experience Class. Uh, adanya satu lagi Federal Skill Worker. Nah, Canadian Express. Canadian experience class ini yang paling umum, jadi yang paling banyak orang pakai jalurnya termasuk aku. Nah, uh, itu jalurnya tuh uh, dengan cara sekolah gitu kan di sini. Jadi kalau kamu sekolah atau kamu kerja di sini, itu kamu dapat poin-poin khusus di sini kan. Nah, jadi uh, karena kan kamu spend money kan di sini, jadi government kan seneng dong kalau misalnya ada imigran yang bawa uang gitu ke sini gitu ceritanya. Nah, dari situ. eh uh, kamu bisa gain point juga kamu bisa dapat poin juga um, dari sekolah kamu dari kerja kamu di sini ya kayak aku sebutin tadi gitu loh nah uh, terus abis itu yang satunya lagi yang namanya federal school worker itu banyak juga orang yang dapat PR uh, tanpa sekolah atau kerja di sini gitu loh salah satu caranya ya Inggrisnya harus bagus banget gitu loh jadi uh, kalau misalnya kalian lihat tuh ya di Lingga government uh, mereka banyak juga yang invite orang-orang yang untuk ngeplay PR di sini karena inggrisnya mereka tinggi banget jadi uh, mungkin dari governmentnya mikirnya Oh uh, karena inggris kamu bagus kemungkinannya untuk dapat kerja di sini nggak sulit gitu loh um, tapi biasanya sih memang harus tinggi-tinggi banget gitu kan pokoknya yang paling penting itu nomor satu Inggris apapun apapun jawabannya apapun caranya Inggris kamu harus bagus banget di sini tuh jadi meskipun kamu lewat jalur CEC uh, karena dia experience class meskipunnya kayak aku lewatin inggris kamu juga harus tetap dites lagi ketika kamu mau apply PR gitu loh dan itu harus cukup tinggi nah habis itu uh, faktor kedua lainnya yaitu uh, yang dapat skor lumayan bagus itu lumayan tinggi kalau misalnya kamu punya education background sama working experience di Kanada habis itu uh, faktor lainnya yaitu umur sama family member kalau misalnya kamu punya family member di sini uh, tapi itu enggak terlalu ngefek sih umur tapi lumayan efek loh kalau misalnya kamu di atas 30 itu uh, poinnya turun terus jadi setiap tahun umur kamu nambah poin kamu turun di poin tapi kalau misalnya kamu di bawah 30 tahun mungkin karena dianggap masih produktif kan nah uh, sampai umur 30 kok nggak salah ya itu poin kamu naik terus 5 poin setiap tahunnya jadi misalnya kamu umur 25 sama umur 30 poin kamu tinggian umur 30 gitu loh untuk keterangan lebih lanjutnya kalian bisa cek di link governmentnya langsung aku masukin linknya di deskripsi di bawah ini ya Uh, habis itu um, kalau kamu sudah masukin profil kamu kan ceritanya di PR nya kamu nanti di invite kalau misalnya memang skor kamu udah tinggi nah kalau misalnya sudah di invite udah disetujui sama government kamu bisa langsung uh, cek kesehatan background check masukin ijazah kamu pokoknya macam-macam lah yang dokumen yang harus kamu submit uh, pokoknya seperti untuk membuktikan kalau yang profil kamu tuh bener yang kamu masukin itu Nah jadi uh, sampai sini aja guys uh, Nanti kita bicarakan tentang Kanada di video-video selanjutnya Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe for the next video Bye